Hadis 11, tinggalkanlah keragu-raguan dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau radhiyallahu anhum. Dia berkata, "Aku telah hafal sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu." Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Tirmidzi berkata, ini adalah hadis Hasan Sahih. Status hadis dan takrijnya, Sahih. Hadis riwayat Ahmad, 1 per dua ratus. At Tirmidzi nomor 2518, ribu lima ratus delapan belas. An Nasa'i delapan per tiga ratus Darimi dua per dua Dan selainnya lihat Sahih Al Jami' Sagir nomor 3377. Kedudukan hadis, kedudukan hadis ini seperti kedudukan hadis ke-6. Lihat hadis ke-6, pelajaran yang terdapat dalam hadis, meninggalkan syubhat dan mengambil yang halal akan melahirkan sikap wara. Keluar dari ikhtilaf ulama lebih utama karena hal tersebut lebih terhindar dari perbuatan syubhat, khususnya jika di antara pendapat mereka tidak ada yang dapat dikuatkan. Jika keraguan bertentangan dengan keyakinan maka keyakinan yang diambil. Sebuah perkara harus jelas berdasarkan keyakinan dan ketenangan, tidak ada harganya keraguan dan kebimbangan. Berhati-hati dari sikap meremehkan terhadap urusan agama dan masalah bitah, siapa yang membiasakan perkara syubhat maka dia akan berani melakukan perbuatan yang haram.